Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers dan Leslar love, Lovers dimanapun kalian berada Kembali lagi di TV akan memberikan kabar terbaru, kabar baik Kabar spesial dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Villa Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia walaupun letos ya vitaminnya vitamin lama diunggah oleh Merwah FC Tetap di warga Konoha persahabat ya, kalau keluar sekarang tetap baru kok rasanya, aduh Masya Allah banget ya kita selalu bahagia, selalu happy mendapatkan cidukan-cidukan vitamin yang baru kita lihat, yang baru diposting Momen ini pun juga kembali oleh akun Sandal Putih Bilar Kita simak kalimat caption yang dituliskan Vitamin lama, kalau keluar sekarang tetap baru kok rasanya Ente ya, kadang-kadang ente ini luar biasa bisa aja bersahabat di ya. MRWFC Selalu saja membuat kita bahagia lewat postingan-postingannya Memposting video-video Lesti dan bilar. Kemudian juga bersahabat ya Kita lihat beberapa tanggapan komentar Di antaranya dari akun Idens Skurniati 9 mengatakan Masya Allah Walaupun vitamin lama di warga Konoha berasa baru aja Masya Allah Sehat selalu ya untuk Leslar. Hati-hati yang mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan. Kemudian juga persahabat dia FC mengunggah video nih persahabat dia di situ ada Bang Boryal yang sedang betul santai di rumah Leslar. Ini saat di rumah Leslar ya, Masya Allah. Pokoknya kita bahagia banget. Orang-orang terdekat masih mensupport idola kesayangan kita. Salah satunya Bang Boryal. Semoga silaturahmi terjalin dan terjaga dengan baik antara Bang Boril dengan idola kita, Lesti dan Bila kemudian juga persahabatnya, kabar yang lagi ramai diperbincangkan kita lihat persahabat, ya ada tanggapan dari Wilen ini salah satu teman dari Papa B juga persahabat, ya. perhatikan kalimat komentarnya Mbak buat menjelaskan saja Waktu kami lagi makan malam bareng sama anak-anak Toba Boy, itu bilar tidak minum koin sama sekali ya, karena meja bilar sama Dede bareng itu karena pas momen foto aja beliau bareng kami. Ma ingat, bilang ke teman-teman semua di luar sana, Allah SWT maha melihat, maha mendengar ya. Jangan sampai mulut yang buruk-buruk dan jelek-jelek itu akan mendapat karma ini kata Bang Wilen diingat persahabatnya untuk orang-orang yang selalu memfitnah Bilar karena pas banget ya saat Papa B ini foto bareng dengan tim Toba Boys disangka minum minuman keras atau minum alkohol persahabat ya di sini dijelaskan langsung oleh Bang Wilen persahabat ya Rizky Bilar itu tidak meminum win persahabat ya jadi jangan sampai Ketikang atau kalimat-kalimat kalian menyakiti hati seorang persahabatnya Karena Allah maha melihat dan maha mendengar Kita lihat juga persahabat di kalimat komentar bayang juga tanggapan dan respon yang diberikan dari akun HTTPS Awilko mengatakan Papa Abang El dari dulu memang gak minum alkohol apalagi ngerokok Dari mukanya aja bilar bukan tipe merokok atau peminum yang suka memfitnah selamat anda salah menilai orang kita lihat juga persahabat dia ya diunggang setelah putih bilar kita simak kalimat caption yang dituliskan sebenarnya males bahas ini dari kemarin tapi alhamdulillah Allah selalu punya cara buat nunjukin kebenaran padahal kalau nge fans sama Rizky Bilar pasti tahu dia nggak ngerokok dan gak minum minuman keras kalau masih ada yang nggak tahu, mending belajar lagi mengenal siapa Rizky Bilar sebelum kamu menghakimi dia. Cuma numpang foto aja, dia udah macem-macem waktu video call sama Korudi, padahal jelas Kakak lagi satu meja sama Bang El dan Bunda. Sabar ya Kak, Kakak lagi terima banyak transferan pahala kok, Masya Allah. Foto bareng tim Bomba Boys aja sudah difitnah macam-macam. Padahal, persahabat, ya di situ ada Bunda Lesti dan Abang El juga. Mana mungkin Bapak Bilar meminum minuman keras? Emang netizen aja yang selalu memfitnah, yang selalu saja mencari celah kesalahan Rizky Bilar. Kita lihat juga persahabat tanggapan komentar yang diberikan ini support yang luar biasa. Salah satunya dari akun Sami Renaldi. Semangat Bang teruslah menebar kebaikan Kalau orang udah benci, tetap aja di mata pembenci, pasti pikirannya negatif Allah SWT ta maha tahu, dia yang memfitnah, maka kembalilah dengan sendirinya ucapan adalah doa Ingat ya, para pembenci, Allah SWT gak pernah tidur Kita sebagai fans, support, dan dukung yang terbaik untuk idola Mudah-mudahan dia ya selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.